guys selamat pagi masih ngantuk bikin kopi masih ngantuk banget sumpah aduh Kita bikin kopi dulu kasih tahu cara bikin kopi rasanya berbeda. A few moments later Sudah matang airnya uh, Jadi aku mau Memberitahu Selera kopi Yang baru kutemukan temukan Aku punya resep Resepnya adalah Yang pertama Gula Kemudian Garam pakai garam terus saya ini yang berbeda. Nah, aku pakai mentega siapa aja ya menteganya ya pakai margarin, margarin sama mentega sama enggak ya? ya margarin terusannya, pakai margarin. ini pakai margarin ya tentu saja jangan lupa kopi, namanya juga buat kopi biar melek pagi-pagi minum kopi kopi panas nih saya siapin yang pertama masukkan gula gula manis gula manis masukkan gula dulu oke okay yang kedua dimasukkan garam garamnya dikit aja dikit aja Nih. biar dia menyatu sama apa namanya birnya dan tentu saja kopi, kopinya bisa kopi apa aja. Kalau aku ini pakai kopi Lampung, pakai kopi Lampung. Nah, ini dia ya, bikin, bikin agak bingung. Kenapa pakai margarin? cobain lah habis kamu nonton video ini cobain pakai margarin margarinnya enggak usah banyak-banyak, sedikit aja paling segini doang nih rasanya tuh gurih jadinya rasanya dari apa namanya kopinya tuh jadi gurih enak sekali, kalau aku ya langsung aku minum nanti dikira bohong. Ah. Bohong. Maksudnya oh, diganti kopinya. Hmm. Jadi di kopinya tuh bakal ada margarinnya itu masih warna kuning gitu tuh dia mencair. Nih, aku tiup-tiup dulu biar nggak panas melepuh lidah gitu. Pembuktian ya, ini pembuktian aku nggak bohong. Ini tak minum nih, aku minum nih. Hmm. Jadi rasanya tuh manis, gurih. Di kopinya tuh enggak dominan rasa kopi gitu tuh. Jadi rasanya tuh cenderung ke manis dan gurih Jadi kayak sensasi baru, minum-minum kopi dengan cara yang baru gitu. Rasanya enak. Jadi bahannya adalah gula kopi, gula tuh buat manis, kopi, atau saja bahan baku utamanya. Kemudian... Ada garam buat menyebutkan rasa Mungkin yang membantu sedikit gurihnya itu Kemudian margarinnya yang bikin gurih Jadi yang uh, Garam sama margarin itu jangan terlalu banyak Sedikit aja Yang agak dominan, yang kopi sama gula Kemudian air panas Ya mungkin kamu Habis dicampur kamu gado kan, ya mungkin kan sampai <tuh> air panas Tungguin beberapa saat Baru kamu minum Kayaknya nggak cocok kalau misalnya nescafe nice Oh, belum coba nescafe nice oh, Nescafe nice itu kan agak asem awesome, ya Agak asem awesome, banget nescafe nice hmm. Oke okay, Selamat pagi Salam, salam pagi Salam kopi Melek -like, beraktivitas Terima kasih yang sudah men menyaksikan video ini Oh, ada salah-salah kata, maaf, masih ngantuk, wajar Orang ngantuk bebas Thank you, di next video, bye